Tentunya harmonis keluarga besar antara keluarga Lesti dan keluarga Rizky Bilar Prasabat ya akhirnya diposting oleh Ayah Kejoro di akun Instagram pribadinya Ini tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan Tentunya Alhamdulillah Prasabat ya antara kedua keluarga sangat harmonis Dan tentunya Alhamdulillah dipersatukan Mudah-mudahan lancar sampai hari kebahagiaan tiba tentunya Pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya, para sahabat, ada unggahan spesial banget juga nih dari Dede Lesti Kejora, yang mana tentunya Dede Lesti menceritakan ke Kak Rivi, para sahabat, ya, bahwa tentunya sebelum tidur, Lesti dan Rizky Bilar teleponan para sahabat, ya, dan menceritakan yang mana tentunya keromantisan mereka, para sahabat, ya, yang membuat kita bahagia, yang mana Osas mengatakan kepada Dede Lesti, tentunya keromantisan mereka, Sampai kapan pun akan dilakukan persahabat, ya, doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan, tentunya, Lesti dan Bilar selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Robbal 'alamin. Selanjutnya, para sahabat kita juga mendapatkan vitamin bahagia nih. siang hari ini, tentunya, Bang Rizky Bilar mau otw persahabat ya bersama bang adlin wow tentunya mau rambutnya persahabat ya yang nikah, tentunya lagi rapihin rambut nih <laughs> doakan saja persahabat yang mudah-mudahan tentunya ada cirukan vitamin hari ini tentunya vitamin Lesti dan Rizky billar postingan tersebut juga telah di kembali oleh akun instagram lesler underscore history yang mengatakan dalam sebuah caption cie mau ke mau rapihin rambut katanya ya banyak sekali komentar dan tanggapan dalam postingan tersebut, yakni salah satunya dari akun Instagram, Andrea7948 mengatakan, ganteng gak, ganteng gak, lah masa jelek, katanya, aduh, cute banget, apa sahabat, ya. Ada juga, tanya komentar lain dari akun Canopianescore, itu mengatakan, antar dia nikah, gua diculukin sad girl, kayak dede dulu, Katanya hmm, ya <laughs> Doa kalian terbaik saja persahabat Ya mudah-mudahan Leslar diberikan kebahagiaan Kelancaran sampai menuju ke Pelaminan Kita masih menunggu kejutan barunya Persahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik Serta vitamin Cidukan Manja dari Lesti dan milar Tunggu saja info dan kabar terbarunya Mungkin itu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagaimana ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh